Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Leo di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Maret tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Maret tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan.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 Untuk kesehatan seorang Leo adalah Zuop ataupun Dua pedang. Secara umum itu diartikan memilih satu Lakukan dan satu tinggalkan Dan di disini menggambarkan Kesehatan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa Di bulan Maret tahun 2022 Namun di disini seorang Leo hanya mendapat beban pikiran Untuk memilih satu langkah Yaitu langkah dalam memilih untuk Kehidupan yang lebih bagus lagi Dan di dalam memilih hubungan asmara Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cap. Secara umumnya Page of Cap itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Maret tahun 2022. Namun di sini seorang Leo hanya mendapatkan beban pikiran untuk menentukan jalan kehidupannya itu kepada seorang anak untuk menentukan kebahagiaan seorang anak dan di sini seorang Leo mendapatkan support dan dukungan dari seorang anak untuk melepaskan kebingungan beban pikiran yang ia alami di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk kartu kesimpulan ini adalah. Justice, cara umumnya justice itu diartikan keadilan, sebab, dan akibat. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo, di sini menggambarkan sebab dan akibat yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Maret tahun 2022 itu mendapatkan beban pikiran dikarenakan menentukan jalan kehidupan. Dan di sini seorang Leo akan selalu didukung, didoakan, dimotivasi oleh seorang anak untuk mendapatkan kesehatan dan menghilangkan beban pikiran yang ada di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Ace of Pentacle secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan ingin menata kembali dan di disini menggambarkan keuangan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini seorang Leo ingin menata menitik mengontrol kembali pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansialnya Di sini juga digambarkan seorang Leo akan mendapatkan sumber income yang dimana di sini merupakan baru yang akan mampu membuat keuangan finansial akan meningkat di bulan-bulan berikutnya. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of sword Secara umumnya Page of sword itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022. Namun di sini disarankan kepada seorang Leo untuk menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini dengan kehadiran seorang anak maka seorang Leo, perlu menata kembali pengeluarannya, di sini juga digambarkan seorang Leo akan mendapatkan satu rezeki, satu income yang dimana mampu mendokak keuangan kehidupan, yang merupakan meski dari seorang anak yang akan membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo, di sini menggambarkan keadilan sebab akibat didapatkan oleh seorang Leo dengan keadilan seorang anak yang mampu membuat income, yang mampu membuat pintu rezeki seorang Leo semakin terbuka yang dimana di sini juga disarankan seorang Leo untuk menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini dikarenakan seorang anak yang untuk memenuhi kebutuhan di hari gelap serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan satu job satu income yang akan lebih bagus yang mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu kata pekerjaannya adalah. Nine of One ataupun 9 token. Secara umumnya Nine of one itu dia melakukan sendiri dengan cara sendiri dan mulai belajar dari orang lain serta di sini mendapatkan banyak pekerjaan dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Leo di bulan Maret tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan yang akan mampu membuat karir pekerjaan keuangan finansial kehidupan jauh lebih bagus lagi. Serta disini seorang Leo akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendogak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi Yang dimana juga usaha tersebut berasal dari ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup Secara umumnya, Kenaik of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar Leo sendiri di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan banyak banyak tawaran pekerjaan, yang dimana di sini pekerjaan tersebut berasal dari orang terdekat, orang yang ia kenal, yang mampu mendorong keuangan dan ke kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini berkat dukungan dari orang sekitar. Seorang Leo mampu membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri. Yang didirikan yang dilakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain yang mampu membuat income lebih bagus lagi. Jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Leo, di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Leo yaitu dengan mendapatkan banyak job, banyak kawan, pekerjaan dari orang terdekat, dari orang sekitar, dari orang yang ia kenal, akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Leo membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut akan berhasil. Dengan ide cara sendiri yang membuat income baru kepada seorang Leo di bulan Maret tahun 2022, dan untuk perhubungan asmaranya adalah two of cup ataupun dua piala. Secara umumnya of cup itu dia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Dan di sini menggambarkan seorang Leo yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Maret tahun 2022, yang dimana di sini akan memiliki komitmen. Untuk melangkatkan kaki jenjang yang lebih serius, untuk memadu asmara yang dimana disini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bagus, lebih romantis lagi. Dan kepada seorang Leo yang sudah berpasangan di sini memiliki komitmen bersama pasangan untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Untuk saling setia untuk mengikat janji dan memiliki komitmen untuk memiliki keturunan di bulan Maret tahun 2022. Yang dimana disini menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Leo sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah. Kenaik Opsot. Cara naik absurd itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar peleluas sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo yang sedang singgah akan bertemu pasangan di bulan Maret tahun 2022 dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana selalu didukung, didoakan oleh orang-orang sekitar, didukung oleh sahabat Leo. Serta di sini seorang Leo yang sudah berpasangan memiliki komitmen untuk berjanji mengikat janji untuk saling setia untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan serta disini untuk membuat sebuah keturunan yang dimana akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh saudara serta rekan-rekan Leo sendiri dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di disini menggambarkan keadilan sebab akibat yang dapatkan oleh seorang Leo yang sedang single yaitu bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melakarkan kaki kejenjang yang lebih serius yang selalu didukung oleh pasangan yang membuat hubungan asmara lebih bahagia lagi serta di sini seorang Leo yang sedang berpasangan akan memiliki komitmen yang menyebabkan hubungan asmara semakin bagus, semakin harmonis di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo itu berada di angka 2, 21, 19, 92, dan 29. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan,